Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya Robbal alamin. Baik sahabat-sahabat Mbak sekalian, dalam kesempatan ini Mbak akan menjelaskan mengenai beberapa hal seputar uh, penanggalan Jawa Aboge okay, ya karena Kemarin ada beberapa teman yang menanyakan mengenai tahun Duda Kemudian permulaan hari di bulan Suro juga Nanti akan saya jelaskan Nah, siklus tahun Jawa Apoge ini ada 8 Artinya, satu siklus dalam penanggalan Jawa Apoge Ini selama sewindu, berarti selama 8 tahun di sini ada tahun alif yang pertama, kemudian tahun H, tahun jim awal, tahun ya, tahun dal, tahun ba, tahun wawu dan yang kedelapan adalah tahun jim akhir. Nah, perhitungan penanggalan Jawa Aboge ini sejatinya sudah ada sejak masa Sultan Agung ya, raja pertama Kerajaan Islam Mataram buat sahabat-sahabat sekalian yang mungkin ada yang tidak percaya itu tidak masalah ya tetapi kalau anda merasa lebih hebat dari Sultan Agung itu yang menjadi masalah karena sejatinya perhitungan dalam penanggalan Jawa Abadi ini memadukan antara perhitungan Jawa kuno dengan penanggalan Hijriah atau penanggalan Komaria kalau dalam Islam ya, makanya perhitungan setiap tahunnya dalam penanggalan Jawa Aboge ini bulannya ini mengikuti perhitungan bulan dalam penanggalan Hijriah atau Komaria. Jadi tahun baru Hijriah ini sama dengan tahun baru dalam penanggalan Jawa Aboge. Itu artinya bulan pertama di setiap tahun ya dalam penanggalan Jawa Aboge ini berarti sama, yaitu bulan Muharram atau Suro. kemudian Safar, e, Mulut Bakta Mulut, Jumatil Awang Jumatil Akhir, Ercep Ruwa, Posoh, Sawang Selaw Besar nah Besar ini adalah bulan terakhir ya dalam penanggalan Hijriah. cuma kalau dalam penanggalan Islam atau penanggalan Hijriah kan diistilahkan bulan Muharram, kemudian Safar Kemudian Robiul awal, Robiul akhir, Jumatil awal, Jumatil akhir, Rojab, Syaban, Ramadan, Sawal, kemudian bulu besar atau tulah Nah terkait dengan pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian, kemarin ada yang tanya, lomba di daerah saya tanggal 1 Suro atau eh, tanggal 1 Muharram, katanya jatuhnya pada hari Minggu Pon gitu. Nah kalau uh, kita lihat ya penanggalan Jawa Aboge ini memang uh, tahun baru Hijriah tanggal 1 Suro atau uh, tanggal 1 Muharram tahun ini ya uh, tahun 1444 Hijriah memang jatuhnya pada hari Minggu Pon atau Ahad Pon ini kalau didasarkan pada penanggalan Jawa Aboge. Nah, itu artinya selalu ada saja ya perbedaan atau selisih hari eh, antara perhitungan dalam penanggalan Hijriah dan penanggalan Jawa Abogi dan itu wajar makanya setiap kali menentukan hari Tompo Seren bahkan selalu melibatkan perhitungan dalam penanggalan Hijriah maupun penanggalan Jawa Abogi Nah, sekarang akan saya jelaskan lebih detail. Di sini kok ada tulisan hari Rabu Wage, Ahad Pon, Jumat Pon dan seterusnya ini apa maksudnya, Mbak? Ya, ini tolong diperhatikan. Ini adalah nama tahun ya dalam penanggalan Jawa Abuki tahun Alif. Nah, setiap tahun Alif tanggal 1 Suro atau tanggal 1 Muharram ini selalu jatuh pada hari Rabu Wage. Jadi ini sudah pakem sudah rumus, gitu ya Rabu Wage kemudian kalau tahun H, berarti jatuhnya pada hari Ahad pon atau Minggu pon, jika tahun jim awal dimulai hari Jumat pon, ini tanggal satu suronya atau tanggal satu Muharramnya lalu kalau tahun ya berarti dimulai hari Selasa Paing, kalau tahun dan dimulai hari Sabtu lagi, kemudian apabila tahun Ba dimulai pada hari Kamis lagi, tahun Wau dimulai hari Senin Kliwon dan tahun Cim Akhir dimulai pada hari Jumat Wage. Lalu sekarang kita berada di tahun apa, Pak? Sekarang ini, saat ini kita berada di akhir tahun Alif. Jadi di penghujung tahun Alif. Nanti ya pada tanggal 1 Muharram akhir bulan Juli ini nanti kita masuk pada tahun H. Nah, tahun H ini dimulai hari Ahad pon atau Minggu pon. Jadi, tahun depan artinya tanggal 1 suro nanti ini sudah masuk tahun 1444 Hijriah. Gitu ya kalau tahun alif kemarin kan tahun 1443 hijriah nah nanti kita masuk pada tahun 1444 hijriah bertepatan dengan tahun H dan seterusnya berarti ini 1445 hijriah 1446 hijriah 1447 hijriah, 1448 hijriah, 1449 hijriah, 1450 hijriah, dan kalau sudah terakhir berarti kembali lagi pada tahun alif dan seterusnya seperti itu ya. Nah berkaitan dengan pertanyaan mengenai tahun duda. Kemarin juga banyak sekali yang bertanya apakah tahun depan tahun 1444 hijriah ini termasuk tahun Duda Mbak Nah kemarin juga sudah sempat Mbak jelaskan ya di kolom komentar namun mungkin eh, hanya sebagian kecil teman-teman yang tahu Nah sekarang apa itu tahun Duda tahun Duda itu apabila ya Tanggal satu nya atau tanggal satu suronya ini hari pasaran Jawanya tidak ada gandengannya. Coba sekarang kita gandengkan ya tahun alif hari pasaran Jawanya adalah Wage. Apakah ada hari pasaran Wage lagi sebagai hari pertama eh, tanggal satu suro? Ya, ternyata ada di sini. Tahun Jim akhir diawali hari Jumat pagi pasaran Wage. Berarti ada gandengannya. Kemudian Pon. Pon ini apakah ada gandengannya? Ternyata Pon ini ada gandengannya, yaitu tahun Jim awal Jumat Pon. Jadi ada gandengannya. Lalu Pahing. Apakah Pahing ini ada gandengannya? Ternyata pasaran paling ini tidak ada gandengannya. Berarti ini termasuk tahun duda. Berikutnya, Legi. Nah, legi, apakah ada gandengannya? Ternyata ada, yaitu tahun bak dimulai pada hari Kamis Legi. Lalu, yang terakhir, tahun wahu, Senin Kliwon. Kliwon ini, apakah ada gandengannya? Ternyata tidak ada gandengannya. Berarti tahun Wawu ini termasuk tahun Duda. Itu artinya kalau dalam penanggalan Jawa Apoge yang termasuk tahun Duda itu adalah tahun Nia ya dan tahun Wawu. Padahal saat ini kita berada di penghujung tahun alif dan tahun 1444 Hijriah besok, ya akhir bulan ini nanti, kita berarti memasuki tahun H. Sementara tahun H itu biasanya diawali oleh hari ahad pon dan pasaran pon ini ada gandengannya yaitu jumat pon eh, tahun cimawar itu artinya tahun besok itu tidak termasuk tahun duda ya nah itu saja yang bisa mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. Robbalana amin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Faakhirul kalam wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu ajma'in. Tsumma assalamu warahmatullahi wabarakatuh.